teman-teman, itu ada harta karun penuh kotoran lumpur teman-teman wani dao, mantul wow, ini benar-benar lumpur teman-teman kita harus membersihkannya dengan air kita membersihkannya pakai air ini teman-teman, oke let's go kita ambil yang ini dulu teman-teman kayak -teman. ini seperti telur petuki ya oke, kita cuci dulu, wow, airnya jadi berubah teman-teman, ini apa apanya teman-teman wow, ini ternyata jajanan little pony. Antul ya teman-teman, ini jajanan telur berhadiah. Oke, kita simpan. Ada apa lagi teman-teman? Oh, ini bulat-bulat juga teman-teman. Apa kayak ini juga telur berhadiah? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa nih teman-teman? Wah, ini warnanya biru. Apa ini teman-teman? Oh, ternyata inilah telur-telah teman-teman. Ini tek-tek. Teman -teman. Tek-tek-tek-tek-tek. Oke. Ternyata ini bukan jajanan ya teman-teman. Ini mainan. Oke, lanjut teman-teman. Ada apa lagi? Wow, ini apa ya, teman-teman? Kita cuci-cuci ya, teman-teman. Wow, kita bersihkan dulu ya, teman-teman. Wah, ini ternyata Yupi, oh, hot dog gitu. Mantul ya, teman-teman. Wow, Yupi emang unik. Oke, kita yang unik-unik lagi nih, ya, teman-teman. Ini bunyi mini nih, apa nih ya, teman-teman? Warnanya hijau. Wadidaw, ini, ini ternyata permen, permen Yupi, cola. Mantul ya teman-teman, wow ini pasti rasanya enak. Oke, okay, lanjut lagi ya teman-teman, kita ambil yang ini nih, yang imut-imut lagi ya teman-teman. Oke, okay, kita cuci-cuci lagi ya teman-teman. Waduh, wow, ini ternyata Yupi teman-teman, Yupi bentuk bintang. Ada lagunya teman-teman, Bintang Kecil di Langit yang Biru. <laughs> Oke okay, ini teman-teman, oh, saranin teman-teman, oh ini apa ya warnanya kuning ya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim -teman. Wow ini ternyata marshmallow teman-teman Marshmallow karakter pisang, pi, pi, pi, pisang berwarna kuning. Ingat ya teman-teman pisang warnanya kuning Oke okay. kalian hebat Oh ini apa nih teman-teman Wah kita siju dulu ya teman-teman Apa ini warna merah ya teman-teman Wadidaw ini ternyata jajanan princess ya teman-teman Lollipop Tentul ya teman-teman Kakak menemukan permen Lipop Oke apa ini teman-teman Kita buka ya teman-teman Wah ini menilis sekali teman-teman Kakak menemukan Nipi lagi teman-teman Ini Yupi Waffle Keren ya teman-teman Ini Yupi berbentuk makanan teman-teman. Oke lanjut ya teman-teman Apa ini ya Warnanya kuning ya teman-teman jauh ini ternyata Kejalanan Ciki teman-teman Ini ya teman-teman Ini Ciki rasa ayam Tentul ya teman-teman, jajanannya enak-enak teman-teman. Kita sudah mendapatkan Ciki. Oke, apa ini teman-teman? Apakah ini Ciki juga? Atau Yuki teman-teman? Coba tebak ya. Wah, ternyata ini bukan Yupi Ini jajanan permen Kapas Koala. Wah, bukit ya teman-teman Rasanya -teman. stroberi Oke, lanjut ya teman-teman Apa ini ya teman-teman Bentuknya kotak Warna ini biru ya teman-teman Kalian pernah coba teman-teman Oh, ini ternyata jalan rumput laut Edisi Pororo Mantap ya teman-teman Kalian suka rumput laut teman-teman Oke kita lanjut lagi teman-teman ya, ini ada apa ya teman-teman oh ini ternyata permen ya teman-teman ini ternyata permen play, edisi jen wah seru ya teman-teman mantul ya oke ini apa lagi ya teman-teman Apakah ini yupi ya teman-teman Apakah kakaknya suka makan permen yupi oh ini ternyata sebenar teman-teman ini permen yupi yupi baby bears. teman-teman. Wow, wow, ini apa lagi nih teman-teman? Apakah ini teman-teman? Oh, ya, wow, ini ternyata Yupi lagi, teman-teman. Asik. Ini Yupi Milsek. Gedean loh unik, teman-teman. Ya, Permen tapi bentuk milkshake Oke, kita lanjut. Ini apa ini ya, teman-teman? Wow, ini ternyata Yupi lagi, teman-teman. Wow, ini ternyata Yupi Strawberry. Mantul ya teman-teman, Yupi Berry bounce Oke, okay, apa lagi nih teman-teman? kita cuci-cuci ya teman-teman. Kita ya, teman -teman. ternyata ini Yupi lagi. Yupi cocok nih. Wow, mantul ya teman-teman. Kita tapi rasa coklat oh, ini yang terakhir ya teman-teman. Kita cuci ya teman-teman apakah ini ubi juga teman-teman? Tembak ya teman-teman. Oh, ternyata ini Yupi Kalian benar ya teman-teman. Ini Yupi mangga. Mantul ya teman-teman, Yuki tapi bentuknya mangga. Oke, kakak sudah mendapatkan banyak permen Yuki dan jajanan. Terima kasih kalian sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya. Makasih teman-teman. Dadah.